Sampurasun beraya, dulur-dulur ayo nu aya di kota dulur-dulur ayo, ayo dulur mudah-mudahan salam minati Bapakin kesehatan kegiatan jemari rezeki limpah dan kesehuana serta barokah amin ya Allah ya Sekarang kita berada di gunung nih, Gunung Lencok. Gunung Lencok yang berada di sekitaran wilayah Banjarwang ini, Kang. Di desa mana, di, mana ya, Kang? Ini kebetulan desanya Desa Wanguja, ya Kang. Wangujaya Kecamatan Banjarwangi. Kecamatan waktunya. Banjarwangi Kabupaten Garut Provinsi uh. Jawa Barat. Ya, tapi itu pas digadil ayat kegiatan naon ya itu sejauhnya. Mulai kekerasan Kang ya menuju lat gab hmm. latihan gabungan ya kekerasan peserta namanya sekian, namanya sekian oh. tancan tancan domba sadaya, hmm. tancan domba sadaya. Hmm. Ya sekitar ya seratus peserta di dekat. Oh, Pami kayak tentang latihan gabungan seberapa guruan benar dia? Pak Mika, kita gabung nanti. Anu, ayah di Banjarwangi, Kang. Oh, sepetam Banjarwangi, sepetam Banjarwangi. Per desa, telur, pisau, uh, sebelas, ya, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, Perwakilan dari desa itu tidak dibawa semuanya, Kang. Cuma hmm. lima orang. Kata Sa satu desa, satu desa, satu desa. Pesertanya mencapai seratus, seratus. Oh, ya, Alhamdulillah. Cuma tuh ya. Cuman yang kesini ini perwakilan. Hmm. Ah, ramailah seru, perwakilan. Ya lah, siap lah. Seru, bisa lima sambil bakar ikan, bakal itulah, bakar asin. Oh, gak bohong, gak sebagainya siap. lah atau atau makan abdi gitu suasananya sejuk kang ini uh. dekat di bawah kaki gunung <tuk> dupi ya uh, kang uh, tiap mingguan atau napi kumah kalian na teh hmm. satu bulan sekali kang hmm. kalau tiap minggu itu diadakan di wilayahnya masing-masing pengguruan masing-masing gitu ya. hmm. Latihan gabungan, Latihan gabungan satu bulan, itu, sekali. Satu bulan sekali. Oh, sekali, sekali diadakan. Itu mengacak, tidak di sini aja. Ini perdana, hmm. ini kan? Oh, perdana, perdana di sini. Oh. Uh, untuk kedepannya, mau di gunung-gunung yang lainnya. Gitu ya. Mudah-mudahan lancar <laughs> uh, di masa yang akan datang atau di hari-hari uh, berikutnya Iyi. untuk pegarnusa nusa. sami-sami kasep Aduh di wilayah Banjar Oh, Abah meskipun masih muda, masih informasi Mudah-mudahan pagar rusak kesempatan menyaruangi solid juga lancar amin. dan memberi motivasi juga uh, berkontribusi terhadap kecamatan Banyurangi. Amin amin. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih.